sirih Cina memiliki nama ilmiah peperomia peluciida dikenal juga dengan nama umum pepper elder atau tanaman semak yang bersinar khasiat daun sirih Cina untuk kesehatan bisa diperoleh dari daun batang hingga akarnya Daun sirih Cina bentuknya menyerupai hati dengan warna hijau cerah, Daun siri Cina dapat berbunga sepanjang tahun. Tanaman liar ini ditemukan di berbagai habitat yang teduh dan lembab di seluruh Asia dan Amerika. Tumbuh dalam rumpun, tumbuh subur di tanah yang gembur, lembab, dan iklim tropis hingga subtropis. Tanaman daun siri Cina seringkali dianggap gulma oleh para petani karena tumbuh di antara tanaman petani atau tanaman budidaya. Ada juga yang menyebut daun sirih Cina ini dengan julukan daun ketumpang air. Berikut beberapa khasiat daun sirih Cina, seperti dihimpun dari berbagai sumber. Khasiat yang pertama, daun sirih Cina dapat meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Dilansir dari salah satu penelitian terbitan National Institutes of Health atau NIH, menunjukkan potensi besar ekstrak daun Peperomia pelucida sebagai agen imunostimulator alami. Imunostimulan atau imunostimulator adalah substansi obat dan nutrien yang menstimulasi sistem imun dengan sistem kerja meningkatkan aktivitas komponen imun untuk melawan infeksi dan penyakit khasiat yang kedua daun siri Cina mampu mengurangi kadar asam urat khasiat daun siri Cina untuk kesehatan juga baik untuk mengurangi gejala dan kadar asam urat dalam tubuh dari sejumlah studi yang dilakukan pada tikus, tikus yang diberi ekstrak daun sirih Cina menunjukkan penurunan kadar asam urat sebesar 44% dalam darahnya. Dari penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa daun sirih Cina mempunyai kandungan senyawa yang bisa digunakan sebagai alternatif untuk mengontrol kadar asam urat dengan efektif. Ramuan ini bisa menurunkan kadar asam urat dalam tubuh dengan takaran tepat dan rutin mengkonsumsinya khasiat atau manfaat yang ketiga obat tradisional khasiat daun sirih Cina untuk kesehatan sudah digunakan sejak lama sebagai bahan obat tradisional melansi dari evergreen seeds racikan dari daun sirih Cina ini sering digunakan untuk menenangkan sakit perut mengobati jerawat dan bisul dan sebagai pembalut luka Daun, batang dan akar dari siri cina memiliki sifat antiinflamasi, anti jamur dan analgesik. Daun siri cina bisa digunakan dalam bentuk segar atau kering, baik yang dikonsumsi atau dioleskan pada bagian kulit yang ingin diobati. Sifat anti jamur dan analgesik telah ditunjukkan oleh para peneliti yang menguji efeknya pada tikus laboratorium. Yang keempat menurunkan kadar kolesterol. Khasiat daun siri cina untuk kesehatan selanjutnya adalah kemampuan menurunkan kadar kolesterol. Air rebusan dari daun siri cina jika dikonsumsi dengan dosis yang tepat mampu membantu menurunkan kadar kolesterol secara efektif. Manfaat ini berguna untuk mengurangi kemungkinan risiko terkena serangan jantung, stroke serta penyakit terkait sistem kardiovaskular lainnya. Manfaat yang kelima, mengatasi gangguan sistem kemih Hasil daun sirih Cina untuk kesehatan berikutnya tak kalah penting yang dapat mengatasi gangguan sistem kemih Bahkan di Filipina dan beberapa negara Asia daun sirih Cina menjadi bahan teh herbal dan dikonsumsi sebagai ramuan yang mampu mengobati penyakit kencing atau ginjal Jika Anda kerap mengalami gangguan penyakit kencing konsumsilah rebusan berbahan daun sirih Cina ini sebagai alternatif pengobatan Khasiat yang keenam, antibakteri Antibakteri termasuk salah satu khasiat daun sirih Cina untuk kesehatan yang bisa Anda peroleh. Daun sirih Cina diketahui mempunyai sifat antibakteri yang kuat, minyak asiri yang dibuat dengan melarutkan daun dan batangnya, terbukti mampu mencegah pertumbuhan bakteri, sekaligus dimanfaatkan sebagai pembersihan radikal bebas. Manfaat yang ketujuh, antiinflamasi. Selain antibakteri, khasiat daun sirih Cina untuk kesehatan juga baik karena sifat antiinflamasi yang dimilikinya. Konsumsi ekstrak daun sirih Cina diketahui akan membantu meredakan gejala peradangan, termasuk kondisi kulit yang memerah, panas, dan bengkak. Bahkan disebutkan daun sirih Cina mempunyai aktivitas antiinflamasi yang bekerja secara efektif dan signifikan. Yang kedelapan, antidepresan. Khasiat daun sirih Cina yang tak kalah mengherankan selanjutnya, ternyata juga dapat membantu pengobatan depresi. Dalam sebuah studi ditemukan bahwa daun sirih Cina mempunyai aktivitas depresan. Konsumsi ekstrak daun sirih Cina ini dengan dosis yang tepat untuk membantu pengobatan gangguan rangsangan mental yang berlebihan. Khasiat yang ke-9. Anti jamur Sifat anti jamur menjadi salah satu khasiat daun sirih Cina untuk kesehatan yang tak boleh dilewatkan Sifat anti jamur yang terkandung dalam daun sirih Cina diketahui efektif melawan pertumbuhan jamur penyebab beragam penyakit Tentu ramuan ini begitu bermanfaat bagi Anda Mungkin kerap mengalami masalah kulit yang disebabkan oleh jamur Khasiat atau manfaat yang ke sepuluh Antioksidan yang kuat Hasil daun sirih Cina untuk kesehatan berikutnya tak kalah menarik, yaitu kandungan antioksidan tinggi yang ada di dalamnya. Kandungan antioksidan ini akan bekerja dengan membersihkan senyawa radikal bebas yang masuk dalam tubuh. Berdasarkan hasil studi, dikatakan bahwa daun sirih Cina menjadi sumber alami yang baik untuk terapi antioksidan. Manfaat yang ke-11 menyembuhkan patah tulang Hasil daun siri Cina untuk kesehatan diketahui mampu membantu menyembuhkan fraktur Berdasarkan hasil riset, daun siri Cina mempunyai kandungan mineral tinggi yang berguna dalam mempercepat penyembuhan tulang Konsumsi ramuan dari ekstrak rumput liar ini bisa membantu mempercepat penyembuhan patah tulang secara efektif Manfaat yang kedua belas, anti kanker seperti yang telah disebutkan sebelumnya, khasiat daun sirih Cina untuk kesehatan yang terkenal adalah sebagai ramuan mencegah kanker, bahkan dipercaya mampu membantu proses terapi pengobatan penyakit kanker, termasuk terapi kanker payudara. Rumput liar yang mempunyai daun mengkilap ini telah terbukti mampu mencegah dan melawan pertumbuhan sel kanker Daun sirih Cina diketahui efektif dalam menghambat pertumbuhan berbagai patogen, bakteri, dan senyawa radikal bebas Manfaat yang ketiga belas, menjaga kesehatan pencernaan. Rebusan daun sirih Cina telah terbukti meringankan pasien penderita emak Bahkan mampu meredakan dari spasmodik parah pada perut yang disebabkan oleh distrosi tensi kolik. Dari hasil eksperimen, ekstrak daun sirih Cina dapat menghambat kerusakan mukos lambung atau lapisan selaput lendir yang berisi kelenjar dan lubang lambung. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang berkaitan dengan pencernaan, cobalah konsumsi ramuan berbahan daun sirih Cina sebagai alternatif pengobatan herbal yang bisa dilakukan. ke 14 mengobati artritis reumatoid. Daun sirih Cina dapat mengobati penyakit artritis reumatoid. Konsumsi jus yang diekstrak dari batang dan daun sirih Cina diketahui dapat membantu mengobati penyakit artritis reumatoid. Ramon ini bisa diminum setiap pagi dan malam hari. Meski begitu, Anda tetap harus berhati-hati dalam mengkonsumsinya Sebab ramuan ini dapat memberikan efek langsung dalam waktu singkat setelah dikonsumsi Pastikan kadarnya tidak berlebihan Manfaat yang kelima belas Baik untuk kesehatan kulit Khasiat daun sedicina untuk kesehatan kulit patutnya jadi idaman para wanita. Daun ini dapat digunakan untuk mengobati berbagai jenis peradangan dan penyakit kulit, seperti mengobati bisul, mengobati jerawat, mengobati radang kulit, mengobati abses, mengobati luka bakar, mengobati luka memar atau luka terpukul, dan mengobati atau mengatasi kulit bengkak. Cara yang bisa Anda lakukan adalah ambil dua rumpun pohon tanaman segar yang ukurannya kecil, tingginya 7-10 cm, dicuci hingga bersih. Kemudian direbus dengan setengah gelas air atau setara 300 ml hingga tersisa satu gelas. Minum airnya sekaligus satu gelas selagi hangat. Lakukan pengobatan sehari dua kali dengan dosis yang sama. Manfaat? Daun sirih Cina yang ke-16 adalah obat sakit kepala. Daun sirih Cina juga dapat digunakan pada penderita sakit kepala saat demam. Caranya adalah ambil 15 lembar daun sirih Cina lalu dicuci bersih. Kemudian tumbuk atau dilumatkan. Tempelkan ramuan tersebut pada pelipis kiri dan kanan. Cara lain dengan merebus dua tanaman segar, berukuran kecil dengan tinggi 7-10 cm, yang telah dicuci bersih dalam 300 ml atau setengah gelas air, hingga tersisa satu gelas saja. Setelah dingin atau hangat, kuku, minum air ramuan tersebut satu gelas kali minum, lakukan pengobatan sehari dua kali dengan dosis yang sama. Demikianlah uraian ataupun ulasan tentang khasiat daun sirih Cina. Yang mungkin masih belum Anda ketahui Mulai saat ini, jika Anda menemukan tanaman ini Jangan Anda cabut ataupun Anda buang Karena tanaman ini memiliki khasiat yang luar biasa untuk kesehatan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh